ada di ada yang tahu? Ya, di sini ya di gedung pilih pokoknya kita semua lagi pada berkumpul guys sedang menunggu pergantian tahun baru 2021 oke okay, <tuk> untuk kalian semua yang udah lama ya aku nggak pernah upload lagi karena emang berhubung lagi banyak banget kesibukan <tuk> thank you kita lihat ya di Taiwan masih bisa masih ada perayaan pergantian tahun baru dan kita hampir semua, semua kayak ini ya. Ada ada saja beberapa yang tidak memakai masker tapi sedi, setidaknya kita harus tetap mengikuti himbauan dan protokol dari pemerintah Taiwan guys. Apalagi kita kan di sini posisinya itu kerja jangan sampai nanti malah kita yang sakit. Nah, kalian bisa lihat Halo. Lagi ngapain, Di? Halo, halo, halo. Halo. Say hi dulu dong. Halo guys. Hmm. jadi kita bakalan tahu ya detik-detik pergantian. Soalnya aku tadinya tuh pengen ke panco Eh, malah nya juga ramenya di sini rame banget, guys kakil kakil luunya dong Aku di dalam. walaupun sebenarnya jarang ya jarang banget untuk ngupload-ngupload dan alhamdulillah Halo semuanya kita dari Indonesia, thank you dari belakang guys <girly> nyempluk. Nah. <girly> dari <di> belakang. dari belakang. <girly> dari belakang. terima ya, kasih banyak bisa lagi ramai lagi. empat miliki. Hello hello. <girly> Hai banget jangan lupa subscribe subscribe Aku kita rayakan rame-rame guys kalian sebelum merayakan detik-detik pergantian tahun baru 2021 jangan lupa subscribe dulu channel youtube fitri helen okay? <laughs> aku bakalan terus oh, rame banget Oke, ini Oke, Nguyễn Đạt đã gửi lời mời kết. Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Happy New Year. 2021. Oh, blue. Sini yang quay 嘀嘞 Ah, ini ce ya teman-teman itu aku sekarang sedang berada di gedung ilingi tadi udah menyaksikan bareng-bareng ya tadi udah menyaksikan kita bareng-bareng rame banget ini di Taiwan Halo. Halo. Hmm. Nah, sekarang udah beres. Waktunya cuma bentar 5 menit, tapi yang kumpulnya tuh bisa sampai ribuan udah. dapat.